nak ketemu doki kan. Nah, ana bareng podok-podoknya. Nah, aku mau bertanya kepada Mama. Boleh? Mau tanya apa? Tentang rempah-rempah. Mata gamenya beda, sikunya beda. Kenapa ngasang aja? Oh, nah, kamu harus hidup kamu hidup dalam kemandirian kaya. Kok kaya sih? Kita kan udah kaya-kaya amat, nah. Asuk mau mati tuh. Bukan kayak dari Martelina, melainkan saya Akan berlancing beragama itu loh. Kamu tahu nggak? Negara Indonesia itu beragam suku bangsa, agama, budaya, bahasa. Tapi Walaupun berbeda kita itu semua bisa hidup rukun berdampingan dalam damai. Hal menghargai lain, oh itu yang. Ya. Assalamualaikum Hei, eh, Papa datang? Papa pulang Iya Siang-siang minum pantas, minum sebotol tanpa sisa Bini kantong baleka, semuanya kita jujur bersama Persatuan baksa eh. Pak, aku mau bertanya juga dong ke Papa hmm. biar adil Anggi mau tanya apa? Hmm, tentang kemarin papa. Mengapa hmm. sukunya beda, aganya, agamanya juga beda? Kenapa nggak sama aja? Hmm. Sekarang papa tanya sama Anggi ya. Anggi pernah ke taman bunga? Pernah. Hmm. Di taman bunga tuh ada satu macam bunga atau banyak macam? Banyak macam bunga lah. Kalau satu, nanti nggak jadi cantik dong tamannya. Nah, yang itulah yang bapak maksudnya. Justru perbedaan itu yang membuat keindahan. Walaupun kita berbeda, tidak suku, tidak agama, beda budaya, tetapi kalau saling menghormati, saling menyayangi, akan tercipta keindahan yang luar biasa. Wah, berarti Angie sangat beruntung ya. Walaupun mama dan papa berbeda agama, suku dan budaya, bisa tetap hidup rukun dan damai ini akan menjadi warisan yang sangat berharga bagi Anggi bahkan sampai seumur hidup Anggi <tik>